Jangan lupa saksikan Grand Final aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Sahabat Lesdi Lovers, Be Lovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada.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 Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Leslar tentunya Baiklah persahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada informasi Ini langsung dari L2W Informasi perolehan sementara voting Lesdy Kejorak Untuk jumlah like di media sosial, Instagram Facebook dan Twitter Perolehan sementara Fort Lesti SCTV Music Award Kali ini untuk perolehan sementara di Via Instagram Bunda Lesti Alhamdulillah persahabatnya Mendapatkan voting 719.876 Buat kategori penyanyi dangdut Dan untuk kategori video klip Bunda Lesti mendapatkan voting 220.663 votes Dan untuk kategori lagu dangdut Bunda Lesti mendapatkan poin 427.884 votes Untuk di Twitter Sementara persahabat Bunda Lesti mendapatkan poin voting 910 Untuk kategori penyanyi dangdut Dan untuk video klip Alhamdulillah mendapatkan voting 876 votes dan untuk kategori lagu dangdut, Bunda Lesti mendapatkan 925 votes ini di Twitter, sahabat ya. Dan untuk berikutnya di aplikasi Facebook. Bunda Lesti alhamdulillah kategori penyanyi dangdut mendapatkan 3847 votes dan untuk kategori video klip Bunda Lesti mendapat 3368 votes dan untuk kategori lagu dangdut Bunda Lesti mendapat poin 3600 votes. Alhamdulillah tetap semangat untuk warga Konoha. Bismillah, borong piala penghargaan, jangan lupa voting terus ya di aplikasi video juga setiap 15 menit sekali. Semangat untuk kita semuanya, yakin dan optimis, kita semuanya akan menang dan Bunda Lesti akan borong piala penghargaan, SCTV Music World 2023. Berikutnya juga persahabat kita mampir Di palsingannya Bang Eko Mulyadi Bang Eko Mulyadi 4 jam yang lalu juga Mengunggah fotret kebersamaan dengan Lesnar Family Ada Suki juga persahabat ya Masya Allah luar biasa Makin bangga dengan Leslar Alhamdulillah di luar sana begitu banyak orang baik Yang sangat tulus mensupport Dan tentunya mendukung Kesayangan kita Alhamdulillah persahabat ya Dan Alhamdulillahnya juga Kita melihat Senyum bahagia dari Lesti dan Bilar Sehat terus untuk Bapak B, Bunles, dan Abang L Semoga selalu dikelilingi oleh orang baik Dan semoga selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik Amin Ini selaturahmi mudah-mudahan tetap terjaga Dan terjalin dengan baik Kemudian bersahabat berikutnya kita lihat Di versiingannya Lesti Alfati. Kita flashback dulu dengan momen acara AMI Awards. Judika, persahabat ya, tentu ini Luar biasa Nyanyi lagu dangdut Duit langsung dengan Bunda Lesti Kejora Bismillah, persahabatnya Semoga tahun ini Bunda Lesti juga sukses Untuk masuk nominasi plus Borong Piala Di Ami Awards 2023 Semangat untuk warga Konoha Selalu support yang terbaik Buat karya Lesti maupun Rizky Pilar dan selanjutnya kita lihat juga di pasingannya Kak Marjin, aduh lucu banget ya, gaya tidurnya Baby gosel. Kita selalu teringat dengan Baby L juga, perasaan masya ya, Allah. Mudah-mudahan selatu rahmi antara keluarga Kak Marjin dengan keluarga Leslar pun tetap terjaga dengan baik, amin. Untuk berikutnya juga persahabat ada kabar yang lagi viral banget nih Kali ini langsung diposting oleh Bapak Sandiaga Uno selaku Bapak Menteri persahabat ya Ini yang lagi viral banget persahabat Hamidua Lebaran Pasar Tanah Abang banjir pembeli Ada gamis lesti di Pasar Tanah Abang Sudah beli belum sob Wow Masya Allah persahabat ya Gamis lesti lagi viral banget persahabat ya kita lihat kalimat yang ditulis oleh Bapak Sandiaga Uno Jalan-jalan ke Tanah Abang, jangan lupa membeli gamis lesti Ekonomi kreatif semakin berkembang karena pelaku usahanya selalu di hati Wow, Masya Allah Guys, pusat perbelanjaan pasar Tanah Abang lagi dipadati banyak pengunjung Karena menjelang lebaran, pakaian muslim dewasa Dan anak-anak kerudung sarung sampai gamis lesti laris manis terjual Wow Luar biasa banget persahabat Lesti Emang selalu membuat Semua orang pastinya Bangga Terkhusus Lesti Lovers Lesti Lovers yang selalu Membanggakan Lesti Kejuaraan Nama Lesti bener-bener viral persahabat, ya. Gamisnya pun tentunya laris terjual Di Pasar Tanah abang Hamin Dua Lebaran sudah ludes terjual persahabat ya, ini keren banget Makin bangga, makin kagum dengan idola kesayangan kita, Masya Kemudian selanjutnya kita mampir ke postingan Lesti Fashion Kali ini mengunggah outfitnya Bunda Lesti ya Bunda Lesti untuk baju yang dikenakan saat tentunya foto bareng dengan Suki dan Eko Mulyani. Ini tentunya bukan kaleng-kaleng persahabat ya Brand dari zaskia Sungkar mencapai Rp799.000 berkah barokah Bunda Lesti mudah-mudahan rezekinya bisa nular ke kita semuanya amin doakan yang terbaik support yang terbaik untuk idola dan kita semuanya jangan kemana-mana persahabat terus ikuti channel default TV yang akan terus memberikan info-info menarik kabar terbaru dan pastinya kabar spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Vilar ini dari informasi dibagi ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh